oke teman-teman kembali lagi bersama saya Agung Jamirda21 tentunya channel kesayangan kalian semua oke teman-teman jadi di video kali ini aku akan membongkar sebuah rahasia yang selama ini mungkin belum terungkap rahasia apakah itu oke teman-teman jadi di sini biasanya kita mengenalnya ini dengan sulap paku sulap paku terkunci Di sini saya akan membongkar bagaimana rahasia cara membuka Cara membukanya bagaimana? Biasanya, kita yang tidak tahu triknya itu, kita akan sangat kesulitan sekali, teman-teman, cara melepaskannya. Tentunya, ini kalau kita tidak mengerti teknik atau kuncinya, kita bakalan bingung karena kesini nggak bisa lepas, pesanan juga nggak bisa lepas. Lalu, bagaimana cara membukanya? Jadi, caranya adalah kepala dan kepala ini kita pertemukan begini. Lalu, kita dorong, set, set, ya, dan terlepas. Sangat mudah, bukan? Lalu, saat memasukkannya kembali, kita tinggal masukkan seperti ini. Kita pertemukan kepala antara kepala ini. Kemudian kita tarik perlahan. Dia pun masuk lagi teman-teman. Jadi begitulah kuncinya. Oke mungkin cukup seperti itu ya. Semoga teman-teman paham dan bisa mempraktekannya di rumah. Oke terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen.